Ya kalau laki-laki suhu komitmen, kalau memang laki-laki yang betul sekali komit tetap komit. Yang penting superna catatkan nama di situ orang setahu itu. Lagi itu lu, nah, nah, nanti punya Yesi Andre dong. Ya, Siman Andre. Halo, kembali lagi bersama saya Setion Samad, dan sudah ada di sebelah saya. Habis, mungkin teman-teman udah gak asing lagi. Ini dia dulu sempat Up di dunia Nah Uh, cuman sekarang entah kenapa dia begitu menghilang Dan balik dengan menjadi seorang konten kreator Iya yeah, ya yeah, yeah. harusnya uh, Tapi itu mau tanya langsung saja nih hmm. Kenapa memilih uh, resign dari dunia perhip hopan? Ya mulai tantangan baru so. Tantangan baru? Ayo. Buat pelaku kayak konten kreator kayak di bidang film khususnya kan masih kurang tuh iya jadi, uh, ya mulai cari tantangan baru sah, di resign dari oke okay, oke okay. uh, jadi kalau kalau dipilih untuk menjadi salah satu orang yang kembali lagi di Hip Hop masih pengen? sing lah <laughs> Kenapa sih pengen? Ya kalau laki-laki suhu komitmen Kalau memang laki-laki yang betul Sekali komit tetap komit Iya yeah, yeah. Bareng <laughs> kalau dapet dia Kenalah <laughs> Masa suhu Kayak suka kesuka luar kalimat Baru mau jilat lu dah sendiri Asik <laughs> Waduh-waduh Gelat Jadi dia sedikit konsisten ya yeah. dengan apa memang harus Dia kerjakan uh, Sekarang lebih Ya, kemana? Iya, ke, kita coba-coba belajar buat di dunia film, dunia perfilman. Ya. Nah, jadi, kemarin-kemarin, ya, bulan apa ya? Kemarin, sekeluar itu, eh Oktober. Ya, Oktober, Oktober. ya. Nah, itu ada web series satu sisi, hmm. jadi dibalik daripada semua itu, habis yang garap sama teman-teman juga, hmm. tuh, teman, -teman satu sisi, semua hormat teman-teman satu sisi, itu asik sekali. Hmm. Ada kesulitan dalam garap satu sisi? Banyak yang paling hmm, utama, waktu, waktu ya, yeah. maksudnya teman-teman punya waktu ini harus Heem, Dan ini juga apa? Kalau mau syuting tuh kebanyakan malam, jadi biasanya stripping sampai pagi, kayak film-film industriar yang kejar tayang. <laughs> Padahal <laughs> seng juga sampai <laughs> biasa ya. Kalau syuting sampai pagi tuh biasanya konsentrasi seluruh seng. Su menurun jadi mutan kamera jus takar ruang ya, betul suseng kayak su, kaya su cape jadi ya. kayak asal jadi so gitu. okay. jadi ya kesulitan cuma di situ so. dan kalau mau syuting syuting selanjutnya katengkas kurang syuting sampai pagi so. ya, hasilnya lebih maksimal ya gitu. mungkin ya timingnya harus hmm. tetap diatur atau biar kan ini kan project orang bilang uh, orang bilang kolektif ini ya yeah teman-teman sama kan kolektif hmm. dalam berjalan ini, ini bukan untuk uh, satu instansi atau iya. kayak bagaimana? Uh, terlepas daripada proyek uh, satu sisi, hmm. ini sampai ke berapa nih? ke berapa nih? Upload. Yang sudah upload baru dua. Dua. Uh, yang mau luncur ini sekarang ya sudah syuting sampai episode empat. Oke, okay. tiga sampai empat. Hmm. N Nya di empat, kayaknya bisa enam, kayaknya Kayanya. bisa enam, kayaknya enam, kayaknya boleh apa ya? Kalau mungkin teman-teman sudah nonton di channelnya Bang Andre, Pak hmm. itu kan sudah bahas yeah, yeah. awal, itu, sudah banyak sama teman-teman. Uh, Hafiz yang produksi siapa terus hmm. yang ini bagian apa, bagian apa? Nah, kita lebih pengen ke uh, pengembangan daripada series satu sisi ini terlepas daripada web series satu sisi Apakah uh, habis sama teman-teman pengen garap yang lain ada Project ke depan yang disimpan belum sih belum belum ya, belum dan masih tunggu lihat prospek ya. untuk satu sisi dulu <tuh> kalau satu sisi ini yang episode ketiga Kapan tayang boleh bocorkan dikit belum tahu sih belum tahu Iya tapi kayaknya paling lambat ya bulan depan atau... Bulan depan? Ya. Oh, Berarti awal setahun awal. depan lah. Awal-awal iya. <laughs> hmm. tahun depan, hmm. 2021. Selama proses uh, satu sisi, kira-kira uh, ada yang merasa kesulitan terlepas daripada waktu ya? Ya, editing sih. Editing? Iya. Yeah. Edit, habis sendiri yang yeah. garap. Iya. Yeah. Jadi eh uh, enggak habis juga. Yeah. Uh, editor habis yeah. juga. direktor. Direktur Bita ding Amsar. Oh, sama si Amsa. hmm. Amsar. penulis okay, dan penulis juga. Iya. <laughs> Penulis skenario dia, direktur juga dia. Oh, okay. dan ding, <laughs> Lalu eh uh, ngapain nih, bis Selama ini? Ya, sekarang tertunda gara-gara fokus skripsi. Oh, skripsi. Iya. Sudah sampai tahap mana nih? Ya, masih konsul-konsul lah. So Dosen-dosennya -dosen -dosen -dosen semua -so yang hilang. So Tahu mau cari dong di mana lah. Jadi ada pusingin. Semester berapa sekarang? Sebelas. Jadi tua-tua kampus. Ini. Semester sebelas. Ah, tunggu dua semester lagi. Eh <tuh> Dio lanjut, baju, baju, ah. Jaya, jaya, jaya baju, baju, baju, baju, baju, baju, baju, baju, baju, baju, kalau dalam dunia perfilman, baju, baju, baju, baju, baju, baju, baju, baju, baju, dari kalau fotografi ya Lebih-lebih hmm. pengen belajar banyak yeah. tentang DOP ya Iya yeah. D.O.P ya, teman uh, Kalau memang pengen sharing-sharing sama habis Boleh? Boleh Boleh sekali Boleh sekali? Iya yeah. Lewat mana nih? Pintu blanka, pintu muka? <laughs> pintu samping kalau ada <laughs> Instagram, Instagram, Instagram Di at @imhafiz Atimhafiz yeah itu masih kayak nama dulu ya, Iya yeah. nah, belum berubah. Jangan sampai orang pakai kan. <laughs> kalau mau ubah kan nanti pasti orang pakai ya. <laughs> Tapi kalau orang lihat namanya sih, yeah, yeah. mm. <laughs> yang penting superna catatkan nama di situ lah orang tahu tuh. Asik. <laughs> jadi berakhir oh. kisah. Habis ada mau uh, ngomong apa sama teman? -teman? Ya, coba berkembang terus lah Deng, Saling support satu sama lain Jangan sampai lihat yang satu maju kestarik mundur lah ya. Satu maju, kastarik mundur lah ya. ya, kalau mau bikin yang baik buat daerah Ya, mesti saling support Supaya, kalau memang niatnya buat begitu Tapi kalau mau, niatnya buat bareng lain Berarti yang maju-maju Ya, jelas itu hmm. Karena memang ketemu di sini harus nah, harus, yeah. uh, mm. ya, ya, harus nah. uh, oke. Okay. please thank you udah siap. Pamir. Saya ada di sini. Siap. Tunggu aja nanti ya. Insyaallah web series episode ketiga satu sisi oke, teman-teman thank sudah menonton video ini uh, eee like comment dan subscribe terutama akan ah, ada banyak challenge-challenge lain yang tiba-tiba saya undang tiba di sini, tiba-tiba saya tarik untuk masuk dalam frame jadi kusip panas ini terus tidak asli lagi dengan ya yeah. eee uh, terlupa dan terhitung stay good bye Ciao.